Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wa wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Imamil muttaqin. Sayyidil Ghurri Al-Muhajjalin Wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin amma ba'du Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah Satu hari ketika seorang ulama besar Bernama Al-Imam Al-Faqih Abu Lais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 Siapa pencipta lautan, gunung, hutan, perantara dan sungai-sungai? Allah. Siapa pencipta bumi, matahari dan sebagainya? Allah. Sembahyang apa enggak? Bagaimana nanti? <tik> <tik> <tik> Tanpa pendekatan Allah akan jauh. Apabila Allah jauh, maka doa tidak akan didengarkan olehnya.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 Apalagi datang nggak pernah berkunjung nggak pernah ngobrol nggak pernah. Apalagi kenal juga nggak pernah datang datang mau minta macam apa? Datang nemuin Tuhan setahun dua kali, Idul Fitri doang, Idul Adha doa cerewet banget apa? Apa jadi minta?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 Iza azamat ummatid dunia wafir riwayatin wa wadirhaman Nuziat minha haibatul islam Wa iza turikatil amru bil ma'rufi Wa nahyu anil munkari Hurimat alaihim barakatul wahyi Wa iza tasabat ummati Sakatats min aynillah Tiga peringatan keras, tapi yang merupakan gejala penyakit kita, umat Islam, diperingatkan oleh Nabi kita. Pertama, Iza azamat umat di dunia. Apabila umatku telah terlalu mengagung-agungkan dunia, apabila umatku telah jatuh menjadi umat yang materialistis, segalanya diukur dari sudut keduniaan saja.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 Gasak, gesek, gosok <tiri> Justru agama menganjurkan kita ini Saling asah, asih, asuk Kadang yang kita praktekkan Kita ini saling gasak <tiri> Yang kedua, saling gesek Yang ketiga, saling gosok Gasak, gesek, gosok Kacau kita ini <tiri>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 Berdoalah kita kepada Allah. Bagaimana adabnya, kata Imam Al Ghazali Rahimahullah, yang pertama hendaklah ia di dalam berdoa itu memilih waktu yang mulia. "Minal Aukotish Sharifah," kata beliau, "memilih waktu-waktu yang punya nilai mulia, Ramadan dalam satu tahun Jumat."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 Bermohon kepada Allah dengan tadoru, khusyuk, dan tawadu. Seperti kalau kita bau bermohon kepada seseorang, kita malah merendahkan diri. Pak, saya memang orang nggak mampu, pak. Utang saya udah selebar kampung, pak. Anak udah 16 Pak.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 doa dengan tawaduk sebab kita akan bermohon kepada yang serba Maha. menghadap ke arah kiblat duduk bertafakur dengan khusyuk tawaduk jangan doa sembari tolak pinggang <tik>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 Doa ke orang ogah-ogahan Kali malaikat nyongok doang lu minta apa lu Seperti tadi itu kita datang ngomong minjem duit sama orang ngomongnya ogah-ogahan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 kita puji dulu Allah seperti orang tadilah kita puji dulu kebaikannya walaupun pada akhirnya kita minjem duitnya <laughs> ya, sebenarnya Allah nggak perlu dipuji tuh. dipuji atau tidak Allah tetap termulia ini etis manusia Allah tidak berharap untuk dipuji oleh manusia Allah tidak untung seluruh alam memujinya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 waraddul mazalim kata Imam Ghazali menolak segala macam kezaliman. artinya kalau berdoa itu tahu diri kalau gaji kita sebulan 700 atau 800 ribu berdoa minta rezeki sejuta itu tahu diri namanya kan cuma kurang 100.000 ribu ya, kalau kerja kagak minta gajian sejuta pengen doa dikabulkan rasanya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 Faliyasta ji buli wal yu'minubi la Allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, kata Allah, fa ini korip. Katakan kepadanya, aku dekat sekali dengan mereka. Uji budawatda'i izada'an. Aku akan jawab. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku. Faliyasta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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.